Lagi Rek 6.000 Nomor cinta 30 seping ya bosku Wih Ada nah, petir pertama tadi ya Mau nyangkut Nah sekarang petir yang kedua mau nyangkut Nah yang pecah, birunya sudah pecah Apa lagi nih? Oh, udah enggak ada Nah Dikit-dikit yuk, yuk, yuk, yuk Pecah lagi Pecah lagi Tentu ya, Ada nice. kali, kali banyak kali-kali Waduh, nah, camuk sama class katanya pecah, bisa lebih lagi <laughs> Tapi gak apa-apa, kita lanjut lagi Ini pola santai ya, Rus, tuh Santai-santai dulu, jadi kalem tenang kuasa istirahat. Ayo sekitarnya dong, diturunin boleh-boleh dong nih. Buat kasih dong sekitar-sekitarnya, skater mantan nggak mau sekitar, jasa. Para bandar ini. Skater yang pertama Skater yang pertama Kita lihat Ini di dalam skaternya Siapa tahu Mau CT ya kan Skater yang pertama Biasanya kalau gak CT ya yang kedua Kalau skater yang kedua Enggak musibu Skater yang ketiga dan seterusnya Oke, okay, masih ada yang ngantuk-ngantuk di sisi ya. Sudah tertumpul kali lima, dan apalagi ada kali lima lagi. Ini birunya bekas merah-merah kelima. waktu kurang sate okay ya, bosku. Ini hai, lagi Oh, malam oh. oh, banget yang dia Sampai Waduh, Mulus banget mulutnya. Ternyata Oh, ini sama belas besar banget Masuknya hmm, Berapa tuh? Cuma Bisa apa ya, kosong juga. Ada sama sekali Hehehe. Oke kita lanjutkan lagi Tinggal spin ya Dari 30 spin. No centang tidak ada jendang sama sekali Yang nyala hmm. Oke okay. Sudah ada yang Yang lagi habis skater Kebiasaan nih <laughs> Kebiasaan ya Kalau habis skater ya gini lah Kebiasaan. Habis ini kita aktifkan jentangnya di jentang kanan saja ya 30 spin juga Nah ini cuma dua itu bos ya Bola yang terbaru 30 sepin 30 tahu hoki sudah kalian Dan jangan lupa turun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 ini enggak mau nyangkut kami lagi salah siap Boy ini mah mulus ya seperti ini nah angkat tangannya dong peti mulus waduh enggak masih petik dia ya masak di bawah ini skater yang pertama Oke, bawah 300 ratus ya. hmm. tahu ya di bawah 300. Oh, okay. masih ada yang, yang kecil -kecil, ya. di bawah, cuma di bawah 60. Oh, ini masih ada yang besar dong mas 1 satu ini, ini Jera, cuma 130 tadi nah jangan lupa buat kalian join di situs kita ya sawah ke mantap jiwa ya? Nah, ya wah ada yang nih? Turun urang dikadong selamat